Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2 yang hebat. Good morning. How are you today? I hope you are fine, happy and healthy. Nah, setelah kita belajar di pembelajaran 1 2 3 4 di tema 2 subtema 3, kita akan masuk di pembelajaran yang kelima. Nah, Supaya pembelajaran kita lancar, mari kita baca basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk itu, supaya kalian paham, ikuti materinya sampai selesai, ya, anak-anak. Pertama, yuk kita amati gambar yang ada di layar jam. Menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Benny bersiap melakukan permainan estafet bola Langkah-langkah dalam permainan estafet bola adalah Satu, siswa berbaris dan terdapat dua baris yang berjarak Yang kedua, bola diberikan kepada kepala tim di depan Yang ketiga, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan Selanjutnya kaki tidak boleh berpindah Dan yang terakhir tim harus bekerja sama dan hati-hati Tentunya anak-anak nanti kalau waktu masuk kita uh, bisa bermain estafet bola Sesampai di halaman sekolah Beni melihat sesuatu apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu ya? Yuk kita cari tahu Bermain estafet bola Benny, Edo dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat dua baris yang berjarak Bola diberikan kepada kepala tim di depan Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenangnya yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Oh, ternyata Mei dan Dayu terlambat. Anak-anak, apakah kita boleh meniru sikap Mei dan Dayu? Anak-anak, yuk kita baca percakapan berikut antara Beni dan Dayu Beni bertanya Dayu, mengapa kamu terlambat? saya jajan dulu jawab Dayu wah, jajan kan ada waktunya kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? ada tempat sampah di sana jawab Dayu ah, terlalu jauh jadi biarkan sajalah? Nah, itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu percakapan Dayu dan Beni. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara, dalam tata tertib? Upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai Sebelum masuk kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di dalam kelas. Kita harus berada berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas atau ustara. Siswa-siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah dari teks di atas kita buat pertanyaan ya anak-anak e, Dari kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana Coba saya punya contoh seperti ini apa? apa kegiatan yang dilakukan setiap hari Senin? Yang kedua siapa? Siapa yang harus mengikuti upacara? Tiga, di mana? Di mana anak-anak belajar? dengan menggunakan kapan kapan upacara diadakan. Yang terakhir, contoh bagaimana? Bagaimana sikap saat upacara? Nah, itu anak-anak contoh -anak membuat kalimat tanya. Nah, sekarang perhatikan gambar. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dengan tata tertib nomor 1. Sesuai pada pakai baju yang dikeluarkan. Iya, tidak. Nomor dua, pakai baju rapi. Yang ketiga, terlambat. Tidak sesuai. Yang keempat, berbaris dengan rapi. Sesuai. Nah, datang tepat waktu. Sesuai. Eh, berpakaian rapi. Sesuai. Ah, menyapu di kelas. Iya, sesuai. Duduk tenang di kelas sesuai dan yang terakhir terlambat ke sekolah iya tidak sesuai anak-anak ragam benda di sekitar kita itu banyak sekali kita sebutkan cirinya ya ada bola yang dipakai untuk bola estafet cirinya berbentuk bulat berwarna kuning dan putih kalau di sini terbuat dari karet dan berisi udara Termasuk benda padat, di dalamnya ada gasnya Kemudian ada buku berbentuk persegi panjang Berwarna putih bergaris, terbuat dari kayu, termasuk benda padat Kemudian ada pensil Pensil cirinya bentuk pipih, berwarna hijau, terbuat dari kayu dan keras, termasuk benda padat Nah sekarang kalian lakukan pengamatan sederhana benda di sekitar kalian ya Kamu sebutkan cirinya Oke, okay? Pinter. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kelima Di tema 2, subtema 3 Semoga kalian semuanya difahamkan oleh Allah Thank you Sukses belajar dari rumah Kita tutup dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillahirabbil alamin, jangan lupa sholat lima waktu, mengaji, belajar, menghormati kedua orang tua dan hati-hati di mana saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.